No more for Di-share barang lucu, Cok ini lagi belajar ini, oh, di-share. Di oh, Cok, di-share. Pekal kita gitu. naikkan level sambil. Langsung YouTube berenang, gua APK Hai, live hai, hai, Level enggak sering grup ondol, enggak umur gue ya, gue ngetes kabel loh. Nah, live IRC karena nggak mungkin ikimau IRC aja channelnya siapa IRC kartu empat satu singgah tenang pak. Halo bang Rafid, assalamualaikum, welcome welcome. Wake Bang Raffi, Ora tau ketok nanti Di mana ada saya di situ ada aku. Sesat rawi Bang. Channel Le Bandung Rapati kenal aku. La wong soko-soko Hai bang banjol wentok sosok buat channel gue Hai pengravit lagi ngetes toh iya hai hai ini channelnya presiden domino lo ingat enggak Haha <ganna> bener bang lupa mungkin dia Hai <tuk> yoro ya, lift tutup Hai perhobo bongjol Hai ingat tolak bongjol trot Hai <tuk> besok lebih rangin Boki Bang Raffi di Iya, iki live suka youtube langsung iki bang, bang bonjol, orang anggoape kai ning, kutu anggoape loro, sing sing sing ngomong jolly chat, awung boleh ape kaget, mamu, mata ya, rata temu temu. lanjar yo. Teruske sesuk neh yo. Esok endi modal yo live live yo mod kirim linkmu. Lewat YouTube Studio. ketuntun oh, lucu rugi aku nunggu suwi of <laughs> <laughs> ngilin, rasa bagi, -bagi orang dicip lu tutup Bang Bonjol. tutup kontrol si no minggu hai <tuh> kok buat tinggal reny lepang ya bang biar ya, jik burung mbak tinggal ini hai ya, enak ngawal udah ya penghuni grup jadi penonton enggak mau nang live sopo yang mau Panggol, si monang lebih sopoh. Yo raya nak seng komen. Sudah turu toya ini jam limo loh. Ini kurawa dewet to yang domlek ya ya ini. Bih mana ada tangi, kok ngerti weh Bang Asdar lebih tangit sama waleng Dek Raiso turu Bang Subuhan kan saat bangket mau gini cok, gak coba jawab, dapat apa-apa di telit ne, gigit mau aku ngebus karo, garu, gulai-gulai apeka mau, gak ketemu, wala, kaki rokok, oh, sari bukan karena ambruk masih di tejo, kayak gue like sih subuhan, push ke nak setan, orang iso terlanan setan setana ubang muncul tenan, aku lagi like ngepush levelnya neng aku niki. so aku lift modal kahwa ya eh, boyo, kelis <laughs> mm. muga kari micet micet tak rai so, <laughs> gue micet micet gue angkel, <laughs> rai tegang. Tutori cara push di kartu setan Oke siap Saya setak Kayak judul Menang Menang itu terbangra sarap pajak bisa saiki lah ojo rasa aku izin lo akunku maraiwis ente kok ngur-ngur terulikur akun lo esone esiap siap modalnya tak gas li JP telung puluh belas meng-lift perdana ini lagi ngetes sorry yo oh, geng wiskat dong cp nak-penaknya turun pukuh gai tolong konjol tak push like se si gue ngapain dibuslek barang mau turun di monet dok turunnya <tuh> <tuh> iklan lagi gitu. cow rasa isoai nambahin kurs saya tau eh ini garing ngejar subscriber iya Kurang lima ratus nih harus jam tayangnya, kurang batangnya ibu. <tuh -tuh> <tuh -tuh> kurang usah yo, oh, oh rasa. Oh. Mikur ngetes, oh. awes matur suwun awes di kancah Jadi HP si jenis Apple tuh ya kuat deh. Biasanya ngelek loh. Biasa lo kara turun lagi bang punjul. kuatlah lelel sport ayo kuat sli kertuku telekomsel leleknya gini larang paketane jaringane jaringannya lele tenan sui mentoh Hai turu biasa ne nek <tuk> sing <tangan> golek <tuk> dhuwit. Kayake ngene ketemu-temu Yo, saya sahut, dia cal merbuon yang dia saya si tando. Yo, gua saya yo Boleh, oh ya, tak ku angela, buat cara teh, cara apa tuh, cara apa tuh, ku angel sih. wis bali pojok Bang tak kira jene warung. baru ngecerak bosku main duur nek omah wih lo ayo neng omah wistak bocon neng omah ora warung iki cerak bawa omahmu kipih main kertu setan gitu tarik-tarikan boh lawis-lawis rojok rame ke pasang Wifi dan tak ngetah-ngetah ijata Oke okay. besok nek turah duit tak pasang Wifi yor aku main-main gipi kan yo ya, aduh no bang iki piye main aku lagi film mlebu ke tertu setan Kayak muncul bertuliskan "ketua boy" guys, tentukan pinter ya, ya, ya, guys, ganti rumus main lagi. No, Berarti orang jodoh meturong metu meturong. nggak cek apa i Joker iwo enak cek poteran kalau tuh setan Joker tak sih nggak duit pinten Jogerto sehingga duwe gendeng sehingga duwe masuk TV ya, bang orang di nih nggak jauh Enggak, duit pasangan. Oh, oh, yo, bodoh! Oh, oh, penak oh, oh, oh, oh, Cepat nengki nih, jogger-nya foto ngaruh sini, mau tune, berak-nya jogger orang asli tengok lebih cepat naik kartu setan Hai mulai langsung kalah mau Hai ngurai nyepin 2m laporan nah, oh, yang mahal pokoknya mentek main jaluk menang ya Raffiolion gw aneh bau, tak rapi nih langsung tak aktif satu t, kurang seratus m toh 1 t yang tak aktif lah kurang billion, yang gw vff ke pasang wifi toh Bang Muncul Are pasang wifi iki ning kene iki larang kabel lingkungan Lili besok rahu, speaker lo, udah tau nggak? Speaker <laughs> memang ngomong dah dua dion duit nggak pasang, wifium lara <laughs> cok. Oh, ayo sekolah ini yang kepaketan terus ya. Orang krosot setengah jam tuh bang. Cepat ya oleh ya. Raja Game jangan lupa di like subscribe dan share ya bosku ini Raja Game belum tidur apa gimana ini itu aku cok masu aku cok do koi akhirnya wong astar bingung tuh live nganu channel yang nyanggu HP ini oke okay, oke okay, siap bingungnya apa ya bingung apa dolar ini orang munga-munga satu menit nggak konten sih cepet lo cari dolar soalnya kan iklan jadi ya perhitungin like nggak konten kan iklan itu pengapa nggak like live minggu pertama atau iklan ya. kan gaya konten tak ngomong udah mulai putus asa jok tak semangati lho ngwairan terus kan ngwairan dong ngwairan dong ya maksudnya cukup tetang apa, apa. ndom apa mas itu bang? Enggak main amar ta lu, video liyo. Hayo jane ngono tapi ra iso to. Wong e ra iso random, mik Nang lar random. Ya, nguluh, kepihok tertentu amburadul Leon enggak berpihak sama aku kok buah aku rasa remi, isamu apa? Isamu tuh luar negeri dong hmm. ini kita pik, moga cepet, terlupa apa, -apa terlupa apa, -apa. menulis pakai ya, paling orang mainbels ya, level lima. leyodos мужчim hai hai hai Hai luk to yorana Aku Haona ya henegin han tapi nanggu ngertur masa iya lu duanya sekakek Nah, habis level limoi ya. malah sak puterannya gila layup saya bingung tak topang tak di fukul Aku gaming nek adi ues tak jual kabue. Ya. <laughs> aku dorong ya bang. Susah berangsi tu bandem dok aku. Pak bandem sendal leh. <laughs> ab dah semui. <laughs> Berang arti leh. Minggu ab cape mah pinggurah satu rupiah. Le apa-apa yang tak kayak konten. aseng pengen make yo. kita langsung pet make guys pertama-tama mainlah di Fafa Cuk main ojo rusuh Leon gak seneng ke ruang rusuh nah aku rusuh lo tidak nah. warai pola Fafa tidak warai nyepin Fafa we berani nyepin Arjito Hmm, Jp bocil lucu. ya mentang sendal itu sekater <laughs> <gulis> <tis> <tis> mal, is so, aku mau loro-loro anti oleh nek Fafa Fafa <tuh> Er, trot, wah dan iap sak langsung tak kif lu, ap sak be langsung tak kif lu, khas cikur dua kali empat cowok, cowok rai kelas nanai bangsa, <laughs> super hikmah macan, droga leon leon tiga loh, dua kali tiga puluh dua. kan kita hmm. tambah free spin yo. biar bahagia lumayan untuk bikin obat mantap lagi di online nambah free spin yuk Bakmi Spin, hai, hai, hai, hai, tele air, hurung anak sing loh, jago domi cek nengguk, rok rok rok Botol mati, oh iya, ini kurawak di si murid. benar ngantuk turu bang guys Oke oke siap ini hoki ini Rangga speeder ya kayaknya Rangga speeder kita lengkap terus nah ini polaannya apa ini bisa untuk skaternya ini. podohai masuk iya perasaanku yang like, anggur speeder ini jpn ini terlewatkan Hai рядом lewat hai pola 10 yang Saya PBL tapi yang figure Streamer sing gawe fitur ya apa JP. itu. kira JP sapa? <laughs> Enak ya kan saged kira JP. serot. Somat. eh way ay ay, ay, ay. nak lih penggiay, yo telok lah itu, oh ya penak mengio, penas dar kalau dan ini ya. Yus ya. modal perdana. aku. Toh telok-telok cok, lif penak penginak tinggi aksia, apa teh nigi, suwun lesi aneh hisan, tak usah hati wi wae. kita jadi beguyor Menyesal menyesalau eh jauhkinan aku ne Andre yang mau ngomong aku caya Andre Yo ya, koe sing ngomong berarti koe sing jogi to, Bang. Masuk yo ya aku. Berukat nek kalau sampe wel, wis up B masuk kat nek. Yo wis yo. Lapatan lanjut WA Assalamualaikum nhờ cái sốt tạo cho cái nền lâu lắc dị giống chưa xong lại